Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar kuliah Ma'rifatullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesempatan ini kita akan memasuki kuliah yang ketiga yaitu antara kesalahan sombongan dan pengakuan. Kita sama-sama sudah mengetahui ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Maka semuanya bersujud Menjalankan perintah Allah Kecuali iblis Dia enggan dan takabur Untuk melaksanakan perintah ini Dan adalah dia termasuk golongan orang-orang yang lingkar Kita akan bertanya Seberapa besar bahaya kesombongan itu Tidaklah seorang laki-laki Meninggal dunia Dan ketika ia meninggal Di dalam hatinya Terdapat sebiji sawi Dari sifat sombong tak akan halal baginya Tak akan halal baginya Mencium bau syurga Atau seorang Atau melihatnya Lalu seorang laki-laki dari suku Quraisy Yang bernama Abu Raihana Berkata Demi Allah wahai Rasulullah Saya benar-benar menyukai keelokan Dan menggemarinya Hingga pada gantungan cemetiku Dan juga pada tali sandalku Rasulullah SAW bersabda Itu tidaklah termasuk kesombongan Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Itu indah Dan menyukai keindahan Akan tetapi sombong itu adalah Siapa yang menolak Kebenaran dan meremehkan manusia dengan kedua matanya. Hadis riwayat Ahmad. Iblis memenuhi dua kriteria itu: menolak perintah yang benar, yaitu sujud, dan meremehkan Adam. Faktanya adalah sombong itu adalah... Siapa yang menolak kebenaran Dan meremehkan manusia dengan kedua matanya Lihatlah orang-orang yang sombong itu Matanya melihat dengan sinis Kepada orang yang dia rendahkan Atau orang yang dianggap lebih rem, rendah Lebih remeh daripada dirinya Itulah faktanya katakanlah Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi amat sedikit sekali kamu bersyukur. Quran surah Al-Mulk ayat 23. Maka terjawablah. Terjawablah kini saat peristiwa perintah sujud itu mata iblis menatap Adam dengan tatapan meremehkan inilah wujud dari kesombongan padahal iblis sebelumnya adalah kelompok ciptaan Allah yang ibadahnya melampaui malaikat maka jika ada orang yang meremehkan anak ingusan anak kemarin sore dengan tatapan matanya maka dia telah terciprat oleh sifat-sifat iblis sombong walau sombongnya hanya seberat biji sawi jika kita melihat jejak sejarah kesombongan Firaun Raja Mesir sesungguhnya dia juga mengikuti jejaknya iblis Fir'aun menempatkan matanya Untuk mengawasi Bani Israel Yang ia perbudak selama Ratusan tahun Untuk kerja paksa Seakan-akan Matanya ada Di semua rumah Bani Israel Menebar ketakutan Padahal Allah Maha melihat Maha kuat Lagi maha kasih. Maka kutukan itu pun turun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Keagungan adalah kainku dan kesombongan adalah selendangku. Siapa yang menandingi aku pada salah satu dari keduanya, sungguh aku akan mengazabnya." Hadis riwayat muslim Inilah kutukan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Fir'aun Ingin merampas Kain Selendang Berupa keagungan Dan kesombongan Maka tidaklah diterima Taubatnya itu Tidak diterimalah taubat Lalu bandingkanlah ahlaknya Adam Dengan iblis Ketika Adam Bersalah Makan Buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk makan Adam Berdoa Rabbana Zalamna anfusana Wa illam lana Wa tarhamna Lanakunana minal khasirin Surah Al-Araf 23 Maka Adam dan istrinya Hawa Berdoa ya Tuhan kami Kami telah menganiaya diri kami sendiri Dan jika engkau tidak mengampuni kami Dan memberi rahmatnya kepada kami Niscaya pastilah kami Termasuk orang-orang yang rugi. Maka pahamilah polanya Kenalah dengan polanya tersebut Dan amati pola tersebut Dengan sebaik-baiknya Adam saat salah Minta ditunjukkan jalan taubat Sebaliknya iblis Saat salah bukannya minta maaf Bukannya mengaku dia salah Malah semakin menjadi-jadi sombong Maka iblis amat takut Jika Adam meminta ampun Kemudian Adam menerima beberapa kalimat Dari Tuhannya Iblis pun Takut dengan kalimat itu Maka Allah menerima taubatnya Sesungguhnya Allah Maha Pantuma Taubat Lagi Maha Penyayang Al-Baqarah Ayat 37 Sebab kalimat taubat itu cahaya Dalam diri Adam Yang membuat 10 abad Setelahnya selamat dari kodaan iblis Sepuluh abad iblis kalah Tapi dia bersabar Menunggu momen yang pas Ibnu Kasir dan kitabnya Al-Bidayah Wa an -nihaya. Ibnu Kasir menjelaskan ada seorang bertanya Ya Rasulullah Apakah Adam seorang nabi Rasulullah menjawab Ya nabi yang diberikan wahyu Orang itu kembali bertanya Berapa lama rentang waktu Antara Adam dan Nuh Nabi SAW menjawab Sepuluh abad Hadis lewat muslim Sepuluh abad namanya Iblis gigit jari Tidak bisa menggelincirkan Generasi Adam AS. Terkecuali Kobil satu anaknya saja. Selebihnya mereka semua selamat karena diajarkan taubat oleh al Adam alaihissalam Maka orang yang ma'rifatullahnya benar, maka nah, derajat awal dalam perjalanan dirinya menuju Allah adalah taubat, mengakui kesalahan dirinya. Taubat dari lalai Mengingat Allah. Zunun al-Misri ketika ditanya tentang taubat, dia menjawab taubatnya orang-orang awam adalah taubat dari dosa sedangkan taubatnya orang-orang yang khawas orang-orang yang khusus adalah taubat dari kelalaian mereka untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala maka taubat ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan dari satu solat ke solat yang lain adalah pengampunan dosa dari satu Jumat ke Jumat yang lain adalah pengampunan dosa dari satu Ramadan ke Ramadan yang berikutnya juga pengampunan dosa dari satu umroh ke umroh berikutnya juga pengampunan dosa dan setelah Adam datanglah Nuh alaihissalam Nu pun mengajarkan taubat kepada kaumnya dalam Surah Yunus ayat 10-13. Maka aku katakan kepada mereka, "Mohonlah ampun kepada Tuhan sesungguhnya. Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu." Dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Mengapakah kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Inilah Nabi Allah Nuh Alaihissalam, keturunan Nabi Allah Adam Alaihissalam. Setelah Nuh datanglah Yunus generasi berikut yang lebih jauh daripada Nuh maka ingatlah kisah zunun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya menyulitkannya maka dia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap dia berkata La ilaha ila anta Subhanaka ini Kuntu minas zalimin Bahawa tidak ada Tuhan selain engkau Ya Allah Maha suci engkau Ini kuntu minas zalimin Sesungguhnya aku adalah termasuk Orang-orang yang zalim Maka kami telah memperkenankan Doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Al-Ambiyah 87-88. sampai Setelah Yunus. Generasi berikutnya terus. Di akhir zaman. Nabi akhir zaman. Rasulullah Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Dia mengajarkan taubat kepada umatnya sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi. Orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Setelah hati Segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah maha pengasih. Lagi maha penyayang kepada mereka. Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan. Penerimaan taubat mereka. Hingga apabila bumi telah menjadi sempit. Bagi mereka Padahal bumi itu luas Dan jiwa Mereka pun telah sempit pula terasa Oleh mereka Serta mereka telah mengetahui Bahwa tidak ada tempat lari Dari siksa Allah Melainkan kepadanya saja Kemudian Allah menerima taubat mereka Agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah. Yang maha penerima taubat. Lagi maha penyayang. Inilah suatu sikap hidup. Yang luar biasa. Agar mereka tetap dalam taubat mereka. Taubat yang berkesinambungan. Taubat yang terus menerus. Tidak kenal putus, tidak kenal lelah. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wataala kepada diri kita semua. Maka bukan bumi yang sempit, tapi jiwa itulah yang terasa sempit. Jiwa yang enggan bertaubat akan merasakan sempitnya dunia ini. Padahal dunia ini, bumi ini sangatlah luas, tetapi orang-orang yang banyak bertaubat maka dia akan dilapangkan batinnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tatkala dia menghadapi ujian yang sangat berat dalam hidup ini, dia menghadapinya dengan tenang, dengan sabar dengan redho dengan ikhlas suara yang menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bertawakal kepada hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nashiir wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim hasbunallah cukuplah Allah wa ni'mal wakil dan cukuplah Allah itu sebagai sebaik-baik wakil. Nikmal maula wa ni'man nasir. Sungguhlah Allah sebagai maula penolong kita. Nikmal maula wa ni'man nasir, penolong yang berikan pertolongan. Ini umat diberikan pertolongan oleh Yang Maha Penolong. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, daya, upaya, semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada-Nya, dan sebenar-benarnya dalam hidup ini mengakui kesalahan kita, dosa kita, hilafan kita, maka akan jadi luaslah bumi itu, lapanglah. Sejauh mata memandang, menatap sungai, menatap laut, menatap awan di langit, bintang gemintang, bulan matahari yang nampak itu hanyalah Allah, Allah, Allah. Tidak ada yang dilihat, semua yang dilihat hanya Allah. InsyaAllah akan bersambung lagi kuliah Ma'rifatullah ini Di kesempatan yang lain Al-Haqum Rabbik Falatakunana mentarin <-tian> Warahmatullahi Wabarakatuh